cek cek cek cek balik lagi bersama tongspin hari ini kita akan review game get ovelin buss lu hari ini kita bawa modal 67.000 saja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olympus hari ini ya Yuk langsung gasin aja kita main di bet 1200 double jengatif kita langsung gas kan di 10 quick dulu ya slur. Oh yang pertanyaan kita main dimana kita main di, di rtp-8000 boss dulu situs lo tergator bersolid Sandero jaga dunia akhirat. Di sini beri beberapa perpasti di baru nas bosku dan cuma di sini satu-satunya situsnya menyediakan layanan check game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan ratingnya itu sendiri pastinya. Dia langsung gas naja gratisnya 8 untuk link gacornya saya sematkan di pinned comment. Di event comment kita juga tersedia link komunitas grup wa di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini. Polas slot hari ini, pola slot gacor oleh besar ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor oleh besar ini, kah slot gacor hari ini, tps slot, slot hari ini, tps slot gacor oleh besar ini, ya karena di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor oleh besar ini, maka dari itu juri bantu ramakan grupin, biar kalian selalu tahu polas slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor oleh besar ini biar kalian bisa memang mantap seperti saya yuk langsung gabung saja ke grup ya biar kalian selalu tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot oleh olympus hari ini pastinya ya bosku nah, itu mudah. merah dulu jadi mantap itu di gamenya sudah saldo sudah mulai menipis biasanya tanda-tanda freeze freeze freeze manis akan ah, segera datangnya seluruh ya kita lihat dan saksikan bersama apakah ada Frisbee manis atau petir petir merah menyamar ya bos. yuk lumayan pilih lima belum mau konek ya dong, Ayo, dong kasih Frisbee dulu bus. kasih Happy Comic terbaik dulu Happy Comic terbaik dong ini bedong itu dulu atau enggak mau dulu makhluk ada geneng ya Hai tipis-tipis konek tapi tidak mau dikonek juga dong lumayan dapet krispun saldo sudah mulai menipis-krispun kita dapat krispun di bed 1200 semoga bisa meledak-meledak mantap ya kita lihat dan saksikan ke sana Hai diuluh mantap di cincin dulu cincin konekin dulu haji nanggung cincinnya. ya dulu boleh kali dua pertama ya Ayo dong, biru kuning. Oh, aku nama aja. Oh, aku nama juga. Aku juga. kasih us, konek mantap di atas kendang. Kasih pedet lumayan kali dua ya. Surya, merong. Aja masih menganggap lagi Hai, hai, hai. dulu, konekin dulu petir-petir mantap. Aduh, tuh. Hidup konek rumah ini, tidur burung gaya tidak mau lumayan. Tambah ludes nih, sih, sama sekali lagi. Ya. Ayo, bisa kali ngampe nyampe nyampe, cepet, cepet, cepet, cepet, tambah cepet, 16 cepet, bisa granny, kaya, lagi ya. bisa yuk-bisa yuk-bisa yuk cepet, cepet, cepet, cepet, cepet, cepet, cepet, cepet, kasih kasih Sisi si, mantep. terus pecahin dulu. sama sih um, emang itu kuning kuning kuning nanggung itu. barak tabel udah dua puluh nih. uhh sisa lima beli lagi uhh pecahinnya mantep. Uh, betas loyang tuh. betas loyang kasih dong kuning dulu boleh. dulu uh, udah dua puluh. sisa empat beli lagi yuk merah dulu boleh semua bos nanggung semua bos kok nanggung semua bos itu dulu puding boleh itu kuning nggak sih Patrinya mana boleh di mana hmm, nanggung buruk uh, gara-gara petah sih dari kemudian pernyataan itu cuma enam puluh ribu itu lumayan lumayan lah ya tuh dia bisa buat tambahan tambahan sedikit.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 khususnya pola sportnya hari ini maka dari itu Yuri dan like, comment, subscribe nya share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu betul pola slot dihacor hari ini khususnya pola sobat polis oh, hari ini ya bosku. salahibet peti 2400 Jujur kita coba peruntungan apakah kita dapat Frisbee di bed 2400 Jujur. semoga cek kita dapat Frisbee manis yuk ayo ayo ayo <susuk> Hai, hmm. beli penyebab siung. Ayo terus kasih uh, mau dulu. Mantap, kali puluh awal yang bagus. Yuk, 19.000 nih. Lumayan, awal yang bagus. kali 10 konek susah sempat. Saya pertama di eh dong, guys. Kita punya gunung merah hati, nah, tidak Aduh, nanggung semua itu, mah banget, cuk. Aku, Mbak, naik rok. Kita itu, dulu hijau, dulu, mantap, yuk, aduh, merah, sungguh. Komentar: meler, tambah lagi, yuh. lagi yang kau dulu, bahkan, Kuning dulu boleh, yuk biru boleh, hijau boleh, biru hijau yuk ungu dong turun dong, hmm, aku nggak dapet itu, yuk kuning jadi biru pecah, biru pecah, satu pecah, satu kuning dulu boleh kuning ah uh, nah lumayan tambah dua nih bos masih bisa banyak Kristin, ayo dong, lagi nah, dong, uh, mahal. Nah, us, marah, bos. Marah kalau tadi dapet jam. Ayo, dulu, Cok Gak usah petir-petir dulu. Pecah dulu, baru petir. Udah, pecah dulu, baru petir. Usah hmm, ini, ya. atas mau kota kasih petir. tuh lumayan kalian. Pan, saya suruh Belum kedua ya. Mau pisang, beter lagi. Usah kreatif, asiknya asik. Nah, silakan. Bumi belum mantap ya. Diri jadi biru, jadi abu kuning aduh dua kali lagi. Ayo. Ayo. Kasih, kasih. Kasih, kasih. kasih kasih, kasih, kasih. Kuning dulu. Aduh, kuning bertatas kuning gas begini. Aduh, merah dulu kasih. Merah kasih. Itu hmm. gelas yang gelas, jadi mantap di atas gelas kasih, Atas gelas kaki lumayan kecil, masih berlanjut. Atas kena lumayan, kalian keponak di gendangnya sekalian. Pertanyaan: "Aduh, lumayan tujuh belas ribu tujuh kali tiga puluh empat lumayan lima ratus lumayan, lumayan, lumayan ya, Ya, sembilan ratus dua lima nih. "Aduh, duh duh, duh, duh, duh, duh, duh, profit, profit mantap nih, bos! Eh, Bang, kalau main di harga ke delapan ribuan, ini tuh eh, Lalu, tuh, kayak gini. Jadi, gak memang mantap, tuh. Jadi, buat kalian semua yang penasaran, anjir! Yuk, langsung gaskan saja ke RT800. Betul, lingga, aturnya saya sematkan di tim seluruh jangan ragu, jangan bimbang. Saya cuma di RT800 postingan, kita langsung profit di sejuta, ya, seluruh kita langsung gas kemeriah saja, karena kesempatan wedding tidak datang dua kali, ya, seluruh saya confident pamit undur diri, bye-bye, seluruh.